Nama Alshad Ahmad memang sudah tidak asing lagi di dunia maya. Ia dikenal publik secara luas sebagai sepupu artis kondang Raffi Ahmad. Selain itu Alshad merupakan seorang YouTuber yang sering memamerkan hewan-hewan buas peliharaannya. Semakin eksis di YouTube, nama Alshad Ahmad semakin menjadi perbincangan ketika menjalin hubungan asmara dengan penyanyi cantik Tiara Andini. Selain kerap menunjukkan hewan-hewan buas peliharaannya, lelaki asal Bandung berusia 27 tahun itu juga sering memamerkan kehidupan mewahnya. Ia memiliki rumah mewah yang ditaksir seharga 300 miliar rupiah, lengkap dengan kebun binatang mini di dalamnya. Rumah bag istana itu menjadi tontonan yang cukup sering di berbagai konten videonya, maupun video YouTube lain. Lantas, apa saja sumber kekayaan yang dimiliki Alsyad Ahmad?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 Kekasih Tiara Andini itu mempunyai channel Youtube untuk membagikan kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan berbagai satwa liar di kebun binatang pribadi miliknya. Channel Youtube Alshad Ahmad saat ini memiliki lebih dari 5,7 juta subscriber. Berdasarkan laporan Social Blade, pria alumni SMA Negeri 2 Bandung itu bisa merauh pendapatan dari 260 juta rupiah hingga 4,1 miliar rupiah per bulan. Sepupu Raffi Ahmad itu juga memiliki sumber kekayaan dari sektor bisnis. Bersama dengan YouTuber Jerome alsyad Alshad Ahmad diketahui telah merintis bisnis kuliner dengan merek dagang Kumau Ramen. Kumau Ramen menyajikan berbagai olahan makanan Jepang berupa Naked Ramen hingga tempura yang dikemas dengan gaya kekinian. Salah satu outlet dari Kumau Ramen berlokasi di Jalan D. Todano No. 4B, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta, Pusat. Selain memiliki channel Youtube dan bisnis kuliner, Alsyad Ahmad juga diketahui berasal dari keluarga yang tak sembarangan. Ayahnya yang bernama Mansur Ahmad dikenal sebagai salah satu konglomerat di Bandung. Alsyad sendiri juga sering disebut sebagai pewaris aset keluarga. Mansur Ahmad diketahui pernah bekerja di kantor pajak selama 11 tahun sebelum akhirnya berhenti dan terjun ke dunia bisnis Paman Raffi Ahmad ini diketahui menggeluti sejumlah sektor bisnis seperti usaha di bidang kendaraan dan hiburan Itulah lima sumber kekayaan Alshad Ahmad yang kini menjadi salah satu selebriti tajir melintir Beberapa waktu lalu